Harapan tim liberalisasi adalah untuk mensejahterakan seluruh layar liberalisasi atau anggota liberalisasi itu, yang paling utama, agar bersatu menyatu uh, dalam sepak bola untuk hal yang positif di dalam kehidupan ini. Satu main bola yang ingin mencari keluarga, yang ingin mencari persahabatan di sini, tepatnya. Ilum. cobalah untuk kau rasakan. Hanya cinta yang telah kau dapatkan. Tulusnya cinta kilat efektif.